Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat malam, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar menarik dan pastinya kabar terbaru Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 Baiklah persahabat para untuk menemani santai malam kalian saat ini, bumi akan memberikan informasi menarik di malam hari ini, serta vitamin bahagia yang sudah lama para ya, menantikan vitamin hari ini, bumi akan menyuguhkan malam hari ini juga. Kita, tentunya, ke kabar pertama: ada organ spesial dari Technovi. Di laman akun Instagram Technovi, 2 jam yang lalu, ini memposting foto. Sedang menggendong BBL, dan di samping ada dua lelaki: ada Bagels dan ada Bang Adlin, persahabat ya. Dan kita juga selalu dan kalimat caption yang dituliskan oleh Teh dengan mengatakan, "Abang Fatih, sambil dikasih love masya Allah banget ya." Ini sih luar biasa. BBL selalu menjadi primadona, selalu menjadi bintang utama. Pokoknya, bersahabatnya kita bangga, kita bahagia, dan pastinya. Kita selalu dibikin happy Oleh Abang El Yang semakin hari semakin menggemaskan Masya Allah Dan di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar Dan respon juga yang diberikan Dari Bagas juga ikut menanggapi persahabat Bosku itu tuh Katanya tuh bersahabat ya Bosku itu mate Kata Bagas Masya Allah banget ya Bos kecil, bos Leslar Entertainment Mudah-mudahan bersahabat ya Selalu sukses Selalu berkembang dan jaya selalu Untuk Les Entertainment, amin Berikutnya persahabat, akhirnya Vitamin muncul juga, ini langsung dari pabriknya Bunda Lesi Kejora mengunggah Sebuah postingan video persahabat ya. Memvideokan Papa Bilar Dan akhirnya kita dibikin happy Dan ketawa ngakak dengan kelakuan Papa Bilar yang kembali Aktif Bilarinanya persahabat ya. Coba kita simak di video ini Masya Allah, ganteng banget ya, idol kesayangan kita Tetapi, gas itu, Masya Allah, luar biasa Goyangan Bilarina pun muncul kembali di permukaan Luar biasa Momon ini pun di-reverse oleh akun sendal putih Ada kalimat caption yang dituliskan Akhirnya, tuh persahabat ya Bikin disinya yuk bisa, yuk, kata tuh persahabat ya Kita simak di kalimat komentar banyak sekali Tanggapan dan respon yang diberikan dari Murnianti mengatakan di kolom komentar, masya Allah, akhirnya nongol juga katanya tuh Ada juga komentar lain dari akun Liga Danu 262 mengatakan artis yang gak belagu dan sombong ya lihat selalu betah banget di kampung. Wah wow, masya Allah banget ya kita makin betah dengan idola kesenangan kita yang selalu bikin happy setiap harinya. Dan ke kabar berikutnya bersahabatnya ada kabar spesial juga nih yang kita dapatkan Lintar hari ini sedang berulang tahun ya Kita lihat di unggahan Bang Aril yang memposting foto bareng Abang Lintar Dan ada sebuah kalimat Bismillah selamat hari lahir ke dan awak semoga sehat selalu dan pastinya cepat nikah amin Pokoknya doa terbaik lah happy birthday Lintar Wah wow, masya Allah banget ya doakan juga nih buat Bang Lintar Mudah-mudahan perselabatnya selalu sehat dan mudah-mudahan cepat nikah nih perselabatnya untuk Bang Lintar Dan semoga selalu bisa bekerja dengan Leslar Entertainment, amin Kita juga masih menunggu kejutan dan judukan vitamin terbaru berikutnya di malam hari ini Jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat berikutnya